Oke, ya? terasa wah, lumaku banget. mama kayaknya. banget. Rasa. So, so, so. So, so so, so. So. Ba, ba, Mbak, cimin, Hei, deret naga, oh Allah, dan Aduh, kita hebat. Terima kasih, bro. Nih kita ada ya. ada yang dinanti-nanti sama istri sama Hei. anak sama eh, adik ya ngemen uh, mm. set bro ngemen eh <usage> sip lah eh? live live ini Nih, Mister Cangkrik, live lah. Mode kayak gini, ya? <tuh> iya. Nih, kita ada <tuh>. Jimin. Jimin itu Cilor Mini, hmm. ya? Nih, di Bandar Negara. Namanya Bapak siapa, Pak Suti? Bapak Suti, nih? Aslinya mana, Pak? terandi kreyek oh kriak. <laughs> jembatan pak nggih yeah. oh darah. eh nih nih pegang lebih sana ya. udah Tanah duduk darah, darah, darah. <laughs> ih Mau satu, loh, loh, ya dari ini Aci ini rasanya kayak gini nih Bahannya dari Aci banyak dari Aci nah, cilok Pak Pak aja eh. cilok. Cilok, <laughs> cilok mini, ini yeah. cilok mini Oh cilok mini timin yeah. tambah telur berarti cilor rasa sama, sama aja sama ini beda sama cepat peda sama cilung. Oh, papeda. Cuman sama, cuman beda telurnya itu. Hmm. Anu, papeda pakai telur tuyuk, cilung pakai telur biasa, telur. Ini, ini jadwalnya hari Sabtu, Sabtu sini nih. Dan Minggu. Dan minggu. Dan kalau dibatin dengan kuat, ini medungul ya. Alhamdulillah. Ya. Ini yang dinanti-nanti kalau lagi duduk-duduk Prosesnya ini satunya berapa pak nih kalau 1500 1500 kalau dua setengah satu bulatan ini dua iya. setengah iya. piston 500 <tuk> ya. <tuk> <tuk> harga promo <tuk> kalau beli dua ya, kalian ya. ya jadi minimal tempat <tuk> sekalian <tuk> ya kan 5000 500. ya kan nya jadi digoreng goreng dengan cetakan terus dikasih bumbu aida aida apa ya Pensiunan Jakarta, oh. ilmu dari Jakarta, ilmu dari Jakarta di bawah sini pas Corona, Bapak eh? pas Corona, Bapak pas Corona, Bapak pas Corona, Bapak pas Corona, Bapak pas Corona, Cimin pas Corona, Bapak pas Corona, Bapak pas Corona, Bapak lumayan Gak keliling keliling ini <laughs> ya. <laughs> habis di lokasi iya keramaian iya sepak bola kalau ada kita hmm, ya. lumayan kemarin agesus Omset berapa Pak sehari Pak ya biasanya kalau lagi rame ya 300 300 ribu 15, woy, Alhamdulillah ya Pak ya, mulai jam berapa Pak dari jam keluar jam berapa dari rumah 9. jam sembilan pulang istirahat Kalo lagi kalo tontonan lagi, ya full, full <laughs> iya. ada, ya. Kalau lagi nggak ada, Pasar malam ya, masuk pak, nggak bang? Ya kalau lihat itu pasar malamnya kadang hmm. ada yang pasar malam apa, kadang ada yang seperti. Terlalu hmm. banyak kampung makanan ya enggak masuk. Kadang ada yang masuk juga dalam. Oh iya besok lagi. Di tapi belum jadi katanya Put. Kemilang, ya mau kita nanti malam hari kan cara pindah kemilang pasar malam hari kita. <susuk> Ini beli berapa sih? Tiga, ah, eh? yang manis satu yang pedas tiga. Ya. Eh, ya. prosesnya. Nekat direbus, Pak. Gitu ya, Iya. ininya yang repot ini. Oh. Bikin ininya su, bikin ininya, ininya yang repot ini. Dipotong-potong oh. rasanya. Iya, yeah. yeah, dipotong dulu, direbus, dikangsur kayak orang bikin dodol-dolol. Oh. Repotnya. <laughs> Makanya jarang yang ngikutin Oh. Nah. Dikap, bikin ininya. Dikangsur di <laughs> cara yang ikut <laughs> aya kan, tentang kan, yeah, eh. langsung. nggak banyak uh. bisa banyak banget kalau silung. cimin, cimin, yang suka jajanan keliling ini, saya rekomen ya Cimin, cimin. ini kalau daerah Pura Joklamak, kelilingnya apa yang mau Pak? Pura Sabah, Jelanda, Perlendak, Latkok saatnya saya di rolling tidak hanya satu jalur itu saatnya hari ini ke sini hari ini bosen bosan ya Pak? iya ya, bosen-bosen makanya bosen-bosen pas laporanannya. Oke, ini liputannya. Terima kasih, Pak. Laris-laris nih. Okay. Nih, sudah bayar belum? Bada, ada, nih Nih, ini udah tipe nih udah dapat nih. Pesapnya buat Ayah satu ya. Pacar uh, uh. Oh. Masa, oh. Ini mau bawa -bawa. <laughs> <Bukai. tutuk> eh, dikasih. tante satu. satu. Apa hmm. nah, ini berapa? 25. Panas. Panas. Bismillahirrahmanirrahim. jalan-jalan Ada Prabu. nanti nanti adalah kan? menaik Eh, takut kena mata Kang. Balik dong eh hmm. pokoknya kalau teman-teman suka jajanan yang nah, gore micin oh, hmm. cocok miciners bumbu apa namanya bumbu, bumbu. bumbu. instan balado Ayah. jagung juga ini itu hmm. kan Iya Makanya lu. Gimana bisa lebih banyak? tidak aja deh ya. ngatur ya. Dia lulusan akademi Jakarta. Oh, ya, ngomong-ngomong diulangannya cimin ya, ya. mau nah, sore ini kita angletis sudah selesai lanjut dengan cimin Kayaknya hmm. nah, mendingnya capek. makan siang tadi pakai kepala plus sambel hijau, wah oh, capek. Terus lupis, Tambah ini capek. Nah buat teman-teman yang mau gurih-gurih, ya, -guri, yang gurih-gurih, terus. Pedes, ini cek di keranjang ya, ya keranjang nomor tiga itu ada ini yang gurih-gurih, -guri, itu bakso aci. Top. Abang enggak. Nah. Nah, nah, kalian Oh, Pak gue. Ya, Pak. Itu, itu boleh, Bu. ya udah, ah udah, udah, apa kan kan pati ya kan ya kan ya baik ini enggak Aduh, aduh. coba disapa deh halo pemirsa katalek hmm, Oh, hmm. kata kata le... ya, Sing stainless ya. <Pernas>. Panget, kalau ibu, kalau hmm. tongkrong kalau menenda ibu banget. Menonton, Tapi oh, Selamat Kulit-kulitnya kenang Udah kapan? Kami, sama berarti di sumber Makan Pada aja. ya. ini apa Aku Oh, Sepi <-cera>, <laughs> <bani>, <laughs> Min, Mbak nih, ini ikut Nih, udah, aku habis, lupa, Dagingnya kok? Gak mm. <laughs> <laughs> dan api, di dalam apa, ora? Iga banget baru jangan micin Pak. iya. bukan tapi lupa. lupa. lupa. lupa. lupa tunggu ini nih, tapi... Iya, hmm. Mana beribang? Kamu hmm. buat aku ya. <tuk> Meree... Hmm. <Sambilnya lebih> <tuk> hmm. Waktu plang, bak, plang. Tuk -tuk, ya. mbak. Aku itu di mau aku bareng. pak eh barang min tempat minum yang oh yang gitu. itu itu hanya aku kamu sepi tinggi sore. Nggih, mau nganggo ilmu nujung jari Apa oven makin Terus lah Gue Om tidak teman-teman ya sampai emang mapan areh apa kadarnya live never iwin dan live net nih sampai lagi ketemu besok oh, di live berikutnya atau nanti malam kita akan saya mau persiapan bapak. untuk menyematkan produk bapak. ya bapak. thank you ya,